Kerajaan Raja Melayu Usad Badlishah Alauddin. Al ini maksudnya gimana ya guys? Penghapusan total kerajaan Raja Melayu. Jadi dihapuskan seperti itu atau gimana ya? Nah saya penasaran sekali. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Adirin, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Di pagi-pagi ini tajuk Muhammad Tijiran. Ya betul ya pagi jangan pening-pening sangat. Oke. Okay. Mensyukuri nikmat kemerdekaan tepat jam 12:30 malam 31 Ogos tahun 2017 yang lalu bermakna sudah genaplah 60 tahun negara kita telah pun mengecapi nikmat bertuan bangsa sendiri ini nikmat yang sangat besar Betul. sebab merdeka ni dia tak datang umpama embun di waktu malam merdeka dia bukan datang secara magik baca jampi serapah abrakadabra sim salabim puh terus merdeka Dok! Merdeka hak kita dapat ini, kita bayar dengan air mata, keringat, darah dan nyauh orang tua-tua kita. Walaupun sejarah mencatatkan kita dapat merdeka hanya berunding, tak, perjuangan merdeka itu telah lama bermula. Sebab itu kita kena bersyukur sangat. Bagi orang muda-muda, kena ingat, Orang muda-muda saya percaya ramai di sini hok penuh minum air nyur muda kelapa muda. Aha. Tapi buat orang di Kalangan orang muda penuh tanam pokok Maka hari ini kalau minum... nyo nyo guys nyo tu kalau di sini kan kelapa gitu guys ya kelapa muda degan kalau degan ini nyo itu berasal dari kata apa ya? Soalnya agak mirip-mirip dengan bahasa Madura guys bahasa Madura itu nyur gitu kan nyo. Ah, seperti itu guys ya. Apakah noainyo mude jangan di mana gitu ya. Buah pokoknya ada hak tanam. Aha. Jadi terima kasihlah kepada orang hak nanam pokok. Hari Agni makan buah durian musangking buah orang penoh tanam. Kau ingatkan pokok musangking tak ada. Maka hmm. setiap kali makan jangan lupa ada hak menanam pokok musangking itu. Okay. Sebab itu, mensyukuri ni'mat kemerdekaan ini perlu. Apa sebab? Yang pertama, kerana cinta kepada tanah air Betul. adalah tuntutan dalam agama. Masalah orang sekarang, dia membayangkan cinta tanah air ini tak ada kena-kena dengan agama. Cinta tanah air ini seolah-olah cinta kepada dunia. Dah, ini satu persoalan yang sangat berbeza. Cinta dunia dengan cinta tanah air tidak sama. Sebab kita boleh tengok dalam kitab-kitab hadis, macam mana Nabi SAW cinta kepada Mekah cinta kepada Madinah yang merupakan tanah tumpah darah dia Betul. baik itu dalam peristiwa hijrah ketika Nabi diperintah hijrah pergi ke Madinah sampai di suku perjalanan Nabi pusing tala ke Mekah dari atas bukit Nabi pandang kota Mekah dari jauh Nabi telah membacakan satu rintihan Kata Nabi, Nabi bercakap dengan kota Mekah. Wallahi, innaka la'ahabul baqai ilallah. Walau la illallah, innani akhrajtu minka ma'khrajtu. Sebab Nabi membacanya. Wahai Mekah, aku cinta padamu, wahai Mekah. Kalaulah tidak kerana aku di ah. hijrah, aku tak akan tinggalkanmu, wahai Mekah. Bayangkan. Betul. Kan? Allah itu cinta alas sekali alas dia alas Muhammad. pada Mekah. Berapa besar, berapa ramai daripada kalangan Ulama ni eh, daripada karangan Nabi memang mereka cinta pada tanah air Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya terkenalah doanya yang dirakamkan dalam surah Ibrahim ayat 35. Rabbijjalhazal balada aminah wa wa bani anak budal asnam. Eh Tuhan jadi kalah negeriku ini negeri yang aman damai dan tentram. Jauh kalah anak-anakku daripada menyembah berhala. Kita doa juga untuk tanah air, untuk negeri, untuk negara. Tetapi pada hari-hari tertentu, macam di Terengganu Banggali dia doa setiap hari Jumaat sahaja. Hari-hari tak -hari semain-semain seorang tak orang tak doakan untuk tanah air. Tapi Nabi Ibrahim dia doa untuk tanah air dia. Allah. Begitu juga baginda Nabi bila hijrah saja ke Madinah, duduk lama di sana Datanglah rasa cinta pulak dia dengan kota Madinah. Walaupun dia bukan asal dari Madinah, dia orang Mekah. Tapi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Datanglah perasaan cinta dia kepada kota Madinah. Lalu terkenallah doanya yang macam-macam dirakamkan oleh ulama, Berkenaan doa dia kepada Madinah Al-Munawwarah. Antara yang terkenal Allah mahabib ilayna al-Madinah ka hubbina aw asyiddah. Ya Allah jadikanlah kami ni cinta kepada Madinah sebagaimana cinta kami pada Mekah dan kalau boleh lebih lagi cinta pada Masya Madinah Allah. kata Nabi. Dalam doa yang lain Allah majal al bil Madinah thiqfa majalta minal bil Makkata minal barakah. Ya Allah jadikanlah kota Madinah ni dua kali ganda lebih berkat daripada kota Mekah Banyaklah doa-doanya. Maka mari kita tanya diri kita. Mm -hmm. Berapa kalangan kita ini yang mendoakan untuk negeri Terengganu daru iman. Allah. Tak ramai orang mendoakan. Nabi-Nabi mendoakan. Panjak bukit pandang kota Mekah. mana kita panjaklah bukit besar, bukit kecil. Mana bukit yang ada Kuala Terengganu ini. Pandang Kuala Terengganu bercakap. Eh hey, Kuala Terengganu, aku cinta padamu eh hey, Kuala Terengganu. Bercakap dengan tempat tanah tumpah darah kita. Sebab itu, tanda-tanda orang yang syukur kepada ni'mat kurniaan ilahi ini, dia kena cinta kepada tanah tempat dia dilahirkan. Dan ini adalah sunnah para ambiak. Kemerdekaan juga kita nak syukur sebab benda hak paling besar sekali kita kena syukur sebab keturunan kita masih Islam, hak ni kena syukur sungguh-sungguh, Betul betul. sebab itu orang yang belajar sejarah dan juga warisan, dia takkan kena tipu dua kali hmm. orang yang memahami asal-usul suatu perkara dia ada, dia dapat guru kepada kehidupan <coughs> kehidupan dia, sebab itu kalau kita belajar daripada sejarah Khusus kepada orang muda-mudalah saya selalu pesan Kita kena mengaji sejarah Walaupun benda tu membosankan kita betul, Sebab betul. orang yang belajar sejarah Dia takkan mengulang kesilapan-kesilapan bodoh orang tua-tua dulu Kita tak nak api, orang tua-tua dulu Ada beberapa tindakan mereka yang tidak bijak Yang menyebabkan hari ini benda tu dah tak ada lagi Sebagai contoh Kalau kita belajar sejarah bulan Mac tahun 1946 tiga hari bulan mm -hmm. berlaku satu revolusi besar-besaran dipanggil revolusi sosial Sumatera Timur ah. Ya ini betul-betul kerana kebodohan orang tua-tua kita dulu hak semangat sangat benci kegaja-gaja ketika itu Allah tahun 1946 pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur penghapusan secara total kerajaan-kerajaan Melayu yang masa itu Bertahta di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batubara, Panai, Bilah, Kota Pinang, Kuala Lidung, Semalungun dan kajang kerajaan di Tanah Tinggi Karo. Bayangkan, raja-raja Melayu ni ramai dulu. Bukan sembilan je ramai. Sumatera tu semua ada raja belaka. Allah. Bugih-bugih tu raja belaka. Orang muda masa tu tak tahu benda dia nak marah ke raja. Yalah nak marah raja, sombong lah raja, ek lah macam-macam. Benda nak marah raja, ek ke benda ke? Dia 30 tahun jadi raja, mana nak sabar eknya. Kita baru jadi raja sehari belagak dah. Baru jadi raja sehari. La ilaha illallah, angin satu badan. Seperti hitamnya, gini, kipas. Memor lambat kipas, marah. Hey, kipas molek sikit. Baru jadi raja sehari. Ini 30 tahun, 40 tahun jadi raja. Oh, salam ma'arrah. Raja ni kena ada kot sorang. Jangan tak do' langsung. Raja kalau tak do' orang Melayu ni semua orang nak jadi raja. Masalah juga biarlah ada sorang. Betul. Kalau tak orang kampung ni jadi raja, orang ni jadi... Pening kita. Tapi tak tahu macam mana, dia boleh bunuh habis raja-raja tahun Allah. 46. Kalau balik buka internet, bacalah. Masa tu ramailah anak-anak raja ni Mana, hidup-idup lah, larilah Duduk di Tengganu ada, duduk di Pahang ada Hak tu, sini pun ada kampung Segedang Macam-macam, hak ni mari daripada Sumatera belakang Ini antara tindakan-tindakan bodoh Orang-orang dulu, yang kita boleh belajar Termasuklah juga Sejarah-sejarah yang kita boleh Mengaji, kaji balik Misalnya, Singapura pisah dari Malaysia, apa cerita Apa kesilapan-kesilapan yang berlaku Ketika itu Oke okay guys sudah selesai videonya dan itulah tadi penjelasan daripada Ustadz Badlishah Alauddin ya penghapusan total kerajaan raja Melayu di mana masa dulu itu anak-anak muda-muda ya kan maksudnya adalah orang tua-tua dulu maksudnya apa ya guys ya nenek-nenek moyang kita lah seperti itu ya kan nah disitu membunuh semua raja guys sehingga tidak ada di Sumatera itu Allahu Akbar banyak juga yang lari ke Trengganu dan lain sebagainya ke wilayah-wilayah di Malaysia ada juga Kampung Serdang dan lain sebagainya guys nah disitu awal mulanya nya kata Ustaz Batil wa Akbar. Ya betul, kadang kita itu ya kan melihat raja-raja kayak kita ngejudge mereka sombong dan lain sebagainya, kan? Nah, sedangkan mereka itu sudah menjadi raja sekitar 40 tahun ya kan. Sedangkan kita nak mau jadi raja sehari aja kita udah sombongnya minta ampun seperti itu ya. Oke guys, semoga bermanfaat buat kita semua dan ramai mungkin tidak tahu tentang sejarah revolusi penghapusan total kerajaan ini yaitu raja-raja Melayu guys ya. Dari dulunya memang banyak sekali raja-raja Melayu seperti itu. Coba kita akan melihat komentar-komentar di sini guys bagaimana komentar daripada netizen-netizen yang budiman, Ya Allah, jadikanlah negara kami tanah tumpahnya darah kami di Malaysia Aman, damai, dan pemimpinnya bijak dan berhemah Dan jadikan kami bersatu padu dan peliharalah nikmat iman dalam hati kami, dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Orang muda patut dengar ceramah Ustadz Badlishah. Oh, Betul-betul sekali, guys! Ya, banyak sekali ceramah-ceramah daripada Ustadz Badlishah ini yang istilahnya membangun semangat kita, ya juga mengenal sejarah-sejarah dahulu. Dan kalau kita belajar sejarah, maka kita insya Allah tidak akan mengulangi ya kesalahan-kesalahan orang dulu. Bahkan kita boleh melakukan semua yang... Dilakukan Dilakukan oleh orang-orang tua dulu yang baik-baik guys ya Semoga Malaysia berada dalam rahmat Allah Terbaik usat bagi kesedaran Salam di angin lalu Ambil pengajaran dari sejarah Jangan sejarah kembali mengajar kita betul Disitu bumi dipijak, disitu langit dijunjung Dok kira, sape, mung okay. hmm, Sadam Hussein, Muammar Gaddafi pun mati di tangan rakyat Taktik yang sama jika Sultan-Sultan Sumatera masih ada, Raja Melayu modern yang ada hari ini tiada peluang untuk naik tahta. Betul, Sultan Melaka yang terakhir ada hubungan keluarga rapat dengan Sultan Serdang dan Delhi. Raja di negara ini muncul dalam tahun 1800-an klaim tahta tanpa ikut adat kesatuan Raja-Raja. Yang ada di Sumatera dan Kalimantan ketika itu Ya betul sebenarnya Singapura bukan hak Malaysia atau tahan Melayu Singapura telah diserahkan kepada British buat selamanya dalam satu perjanjian pada 2 Agustus 1824 Atas kesilapan tamak dalam memperluas jajah dan manipulasi oleh British Zaman ini zaman fitnah ketika banyak keluarga Sultan Melayu Sumatera Timur Mulai dari Aceh sampai Kalimantan Barat Dibunuh dengan kejam dan biadab oleh orang-orang komunis dan anti Feodal, oke okay guys, banyak sekali komentar-komentar di sini, dan banyak juga anak-anak muda Malaysia yang sudah paham sejarah di sini, guys. Ya, masya Allah, ya, dan saya juga baru pertama kali tahu ini tentang penghapusan total raja-raja Melayu yang ada di Sumatera, ya, guys, dan Kalimantan juga, dan dimana disitu kayak... Wow, kenapa mereka sampai kayak gitu-gitu? Kan komunis-komunis dan juga orang-orang, ya. Mungkin orang tempatan juga, ya, seperti itu di apa namanya, ya, di fitnah ataupun ditusuk-tusuk dari belakang agar supaya membenci raja. Akhirnya, raja dibunuh seperti itu oleh rakyatnya sendiri. Allahu akbar. Oke, mungkin itu saja video kali ini, guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua di Taskira Ustadz, ya. Dan juga... Mujib. terima kasih apabila ada salah kata mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh came to the game and I changed to play how I like rearrange